Andaikan matahari terbit dari barat Tak akan goyah cintaku kepadamu Kalau matahari terbit dari barat, itu sudah kiamat gendeng Ya mestilah Nah, disitulah para buaya-buaya akan musnah benar